Hati-hati, apabila Anda subscribe channel ini, Anda akan mendapatkan informasi lebih yang dikemas secara menarik, berkualitas, dan bermanfaat, yang sayang jika Anda lewatkan. Semuanya terserah pada Anda. Alright, langsung aja di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, membuat font yang sesuai dengan gaya tulisan yang kamu inginkan itu sangatlah mudah. Hanya dengan modal HP dan aplikasi gratis yang mudah didapatkan, bisa membuat tulisan kamu lebih kreatif dan beda dari yang lain. Langsung aja ikutin stepnya di video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan informasi lainnya. Oke, step yang pertama adalah silakan buka aplikasi Play Store pada HP Android kalian. Setelah membuka aplikasi Google Play, kalian langsung mencari aplikasi yang bernama Fonti, Fonti Draw and Make Fonts, kemudian kalian klik, ini tampilannya di area depannya, kemudian install. Dan tunggu beberapa saat sampai aplikasi selesai terinstall. Nah, setelah aplikasi selesai terinstall, kalian langsung buka aplikasinya. Kemudian men-setting semuanya. izinkan fonti untuk mengakses foto media file di perangkat, izinkan. Nah, ini bagian tampilan awalnya. Ini sebelumnya saya pernah mencoba buat font sendiri kemudian kita klik new untuk membuat font nah ini title nya kita langsung isi aja sesuai dengan keinginan kalian title nya namanya apa title fontnya ya misalkan sharing yul nah terus uh, kita next lagi di outdoor itu adalah siapa yang buat ini nah misalkan ini juga yang buat uh, channelnya nya sharing yul terus kita klik next saja. kita abaikan kontak url nya next nah ini adalah tampilan untuk edit font-nya. Dari mulai template-nya itu udah ada. Ini udah ada grid ya kalau dilihat lagi. Itu tinggal ngikutin aja uh, template-nya. Dan kalian bisa berkreasi sesuai keinginan kalian. Dan ini semuanya udah ada dari A sampai angka-angkanya dan juga simbol-simbolnya. Kalian tinggal buat sesuai dengan keinginan kalian. Nah langsung aja kita coba. Uh, ini auto-save ya. Uh, aku biasanya menggunakannya dengan stylus atau bisa juga dengan tangan. Hasilnya lebih bagus lagi itu menggunakan stylus pennya ini. Tapi sebenarnya pakai tangan juga nggak masalah. Tergantung uh, tingkat kebutuhan dan kejelian yang kalian inginkan dari bentuk fontnya. Nah, pada aplikasi pembuat font ini memiliki dua brush Brush seperti spidol dan juga brush dengan kemiringan tertentu. Ini juga bisa diatur kemiringannya. Kalian mau semiring apa dengan ketebalan tertentu. Terus untuk spidolnya juga bisa diatur ketebalannya. Untuk font ini, kali ini aku mau menggunakan font ukuran e, 54. Yep. Kemudian langsung aja dibuat. Nah, ini pembuatannya ini uh, ikutin template di belakang untuk ukurannya dan kreativitasnya itu terserah. Kalian mau bentuknya seperti apa, mau uh, dikreasikan sekreatif mungkin juga bisa. Intinya kalian harus mengikuti gridnya supaya lebih teratur dan konsisten di setiap fontnya agar hasilnya nanti terlihat rapi dan juga maksimal. Langsung aja kita coba buat fontnya Dan kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin Kalian gak harus samakan dengan templatenya Konsepnya adalah kalian menyesuaikan garis batasnya Dan juga gridnya Karena itu akan mempengaruhi jarak antar tulisannya Jarak antar hurufnya Oke, okay, setelah kalian selesai membuat font sesuai dengan keinginan kalian Hasilnya akan seperti ini, akan diperlihatkan semuanya. Kalian bisa melihat lagi mana font atau huruf yang tidak sesuai dengan bentuk font yang kalian inginkan. Kalian bisa cek lagi, kemudian klik next. Nah, ini kalian bisa review font kalian ketika diketik di papan ketik itu seperti apa. Kemudian... Bisa cek lagi size-nya yang paling cocok untuk review aja, dan FYI ini bisa banget buat keyboard HP kalian. Oke, okay. tapi aku kurang recommended karena ini dikirimnya dalam bentuk stiker nanti, jadi bukan dalam bentuk huruf chat, tapi dalam bentuk stiker yang ada tulisan "tangan kamu" gitu kemudian setelah kamu cek bentuk fontnya font ini juga bisa di-share ke drive ke google drive, ke whatsapp ke telegram, atau ke gmail dan aku mau ngirim ke gmail karena akan menggunakan font ini ke dalam pc dan aplikasi lain seperti microsoft word dan juga pixart kemudian setelah kalian download fontnya dari gmail kalian atau aplikasi lain kalian download Kemudian klik pada file tersebut, ada pilihan print dan juga install, klik install. Nah, setelah itu tombol installnya seperti tidak bisa diklik lagi. Itu tandanya sudah bisa digunakan di berbagai aplikasi di PC kalian. gitu. Contohnya pada aplikasi Microsoft Word ini, kita coba mengaplikasikan font yang telah kita buat di aplikasi fonti. Kita ambil kata, kita copy paste kalimat sebelumnya, lalu kita coba di sini. Kita blok dulu semuanya, lalu kita ganti font sesuai dengan nama font yang kita buat pada aplikasi sebelumnya. Sharing y'all, kita coba dan hasilnya akan seperti ini. Kita atur ukurannya, dan inilah hasil dari font yang sudah aku buat: rapi dan juga beda daripada yang lain yang paling penting adalah ini dibuat dari handphone jadi mudah banget dan praktis kemudian aku akan mencoba mengimport font yang sudah aku buat sebelumnya ke aplikasi lain seperti misalkan ke aplikasi Luma Touch. aplikasi ini digunakan untuk mengedit video sehingga aku mau menggunakan font yang sudah aku buat untuk video ini jadi hasilnya akan lebih unik, dan aku banget lah istilahnya. Sekian informasi yang bisa aku berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap berkreasi dan tetap memberikan karya yang terbaik. Aku doakan kalian semua sukses, tetap semangat, gang batik. Oh iya, dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan satu pun video informasi yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe. Komen, like, dan share ke teman-teman kalian. <guluh> Udah sih, itu aja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton.